Di sini karena mungkin di sini saya akan menjelaskan manajemen keluarganya dari sisi kami pertama sih memang ketika akan membawa keluarga ke luar negeri itu apalagi dalam kondisi sekolah itu dan misalnya dengan pasangan bekerja dan sebagainya itu memang kita harus punya visi misi dulu keluarga kita tuh mau seperti apa kayak gitu kan maksudnya misalnya nih yang misalnya nih akan membawa istrinya harus keluar dari Pekerjaannya, kemudian anaknya harus keluar dari sekolahnya kayak gitu, itu juga memang harus dipersiapkan, harus didiskusikan secara matang gitu, karena memang banyak eh, apa ya yang harus kita benar-benar persiapkan, disamakan visinya biar lancar sekolahnya tidak ada yang merasa dikorbankan dan tidak ada yang merasa menjadi korban. Gitu. Terus di sini, ah, ini kalau kami berdua sebenarnya masih gampang karena kami hanya berdua belum ada anak gitu jadi di sini gimana caranya kita manajemen riset antara kami yang sama-sama kuliah diatur apa namanya diatur aja siapa yang masak nih siapa yang cuci bagi-bagi tugas lah gampangnya kayak gitu jadi dan jangan maksudnya tidak saling menuntut gitu maksudnya kayak misalnya nih saya istri kan kamu harus nih istri kan harus bekerja beresin rumah dan semuanya kayak gitu nah itu Jangan harus memang harus jadi teamwork sih, jangan menuntut juga kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sama-sama dua-duanya sekolah, ataupun misalnya nih si istri atau si suami ikut ke sini dan tidak bekerja, bukan berarti semua pekerja rumah tangga itu juga punya uh, yep. beliau kayak hmm. gitu. Hmm. Jadi ini tinggal dibagi aja, tergantung ke bagaimana manajemen di keluarganya masing-masing. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk kami, karena kami sama-sama studi, biasanya kami ini ada, biasanya ada diskusi harian tentang studi. Biasanya saya sih yang lebih sering curhat. Jadi kesulitan apa yang saya hadepin ketika misalnya akan meeting, setelah meeting, atau misalnya saya ada kesulitan membaca paper kayak gitu, atau kesulitan dalam perkuliahan. Biasanya kita ada diskusi harian kayak gitu, bahkan membantu kita saling tuker tulisan paham atau enggak apa yang kita tulis. Kemudian ngasih feedback harus seperti apa brainstorming kayak gitu ada ada step harinya kita melakukan hal seperti ini dan yang paling penting adalah yang terakhir tetap menjaga kualitas keluarga di sini uh, karena walaupun kita nih sama-sama berdua nih uh, sekolah gitu jangan enggak juga enggak lantas setiap hari kita ngomongin dari Senin sampai Minggu hal yang sama hakul ya terus setiap hari gitu. Jadi tetap perlu dijaga bondingnya, tetap perlu me time juga nih misalnya dan menjalankan hobi masing-masing kayak misalnya suami saya senangnya jalan-jalan ya kita ada jalan-jalan kayak gitu dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian kalau saya senangnya jajan kayak gitu nyari makanan yang enak atau bikin makanan yang bikin makanan yang belum pernah saya bikin ya saya tetap jalanin itu. Jadi kayak Refresh uh, tidak uh, apa yang membuat keluarga itu enggak jadi seperti kampus gitu. Jadi biar tetap ada sisi humanisnya rumahnya. Rumah. rumahnya gitu. Nah terus kalau misalnya di sini, kami ingin menceritakan pengalaman dengan rekan yang uh, dari rekan-rekan lain yang berhasil mengundang keluarganya. Karena di sini ke Austria itu agak tricky mengundang keluarga itu. Jadi memang butuh persiapan mental juga gitu. Karena ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil juga mengundang keluarga gitu. Nah, tapi alasan tidak berhasilnya di sini adalah kami juga kurang tahu karena di sini tuh beda-beda gitu setiap orang. Tuh memproses berkas kita itu berbeda-beda gitu. Jadi walaupun ada aturannya, tapi tergantung mereka juga. Gitu. Nah, di sini yang pertama adalah mengundang anggota keluarga. Jadi kalau saya Kemarin saya sempat cerita-cerita sih tanya-tanya dengan teman saya dengan istri yang diundang oleh suaminya ke sini gitu kan. Memang dia harus ada penyamaan visi dulu sehingga dia bisa legowo ikut suaminya ke sini sehingga suaminya bisa tersupport dengan baik gitu kan untuk menyelesaikan studi. Tapi dia juga mendapatkan ilmu yang banyak juga di sini. Jadi memang harus ada visinya. Kemudian yang harus diperhatikan harus kita aware adalah kesulitan birokrasi di Austria. Itu da, apa jenjangnya lumayan susah lama membutuhkan waktu yang lama gitu memang harus sabar dan semuanya serba harus dikirim by email by uh, apa namanya post kayak gitu jadinya nggak bisa nggak bisa online gitu enggak ada online sistemnya terus memang membutuhkan finansial yang besar karena kenapa di sini kita bilang finansial besar karena semua dokumen ini harus ditranslate ke dalam bahasa Jerman Event itu untuk uh, apa ya apa namanya buku nikah Buku nikah, akte kelahiran, kemudian ada SKCK, itu semuanya harus dalam bahasa Jerman. Gitu jadi dan biaya legalisir di kedutaan Austria itu lumayan mahal, sekitar 80 euro kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa ratus? Satu, satu koma, hampir 1, berapa? Gitu ya ya oh. untuk per satu, satu dokumen saja, kayak gitu. Hmm. Jadi memang itu lumayan mahal. Uh, itu harus disiapkan juga kemudian kesiapan mental dari anggota keluarganya yang akan diundang gitu karena ser disini serba hanya ya support sistemnya hanya lingkungan kecil aja kalau di Indonesia mungkin kan kita punya orang tua kita punya saudara punya tetangga gitu kalau di sini kita memang hanya lingkungan kecil aja adapun teman juga tidak bisa terlalu banyak membantu kita jadi memang harus disiapkan juga kayak gitu yep. kemudian nah tapi terus apakah lantas orang yang Uh, tidak sekolah pasangannya itu jadi gabut gitu di sini enggak juga karena di sini nih karena uh, orang lebih baik tuh pasangan di sini tuh sebenarnya punya keuntungan sih pasangan yang ikut tanpa ini ya tanpa sekolah ya karena pasangannya tuh bisa belajar bahasa Jerman kayak gitu karena di sini tuh semuanya harus pakai bahasa Jerman belanja pun harus pakai bahasa Jerman gitu agak kesulitan untuk kami berdua yang tidak terlalu jago bahasa Jerman kayak gitu nah ini sebenarnya ada keuntungannya nih ketika pasangan yang datang itu nggak enggak kuliah gitu kan karena dia bisa kursus bahasa Jerman terus di sini tuh gratis kursus bahasa Jermannya banyak oh, banget uh, kursus yang gratis dan itu tuh kayak kuliah beneran kayak gitu kayak kayak ke sekolah beneran ada jamnya gitu kan terus ada ujiannya dan itu memang uh, apa ya bisa diisi sebagai aktivitasnya kayak gitu terus di sini juga kebetulan kami uh, di sini kami muslim jadinya di sini ada kayak komunitas uh, pengajian kayak gitu ada masjid khusus Indonesia kayak hmm. gitu deh biasanya ada pengajian kemudian juga biasanya itu ibu-ibunya atau suami-suamanya membantu mengajar ngaji anak-anak kayak gitu terus di sini juga KBRI nya ada juga menyediakan uh, kegiatan olahraga seperti badminton terus uh, futsal hmm. kayak gitu jadi Um, banyak lah aktivitasnya ada juga nari tiap bulan tuh ada nari gratis atau enggak ada, ada latihan gratis gamelan kayak gitu di KBRI dan di sini juga ada juga yang bisa mengisi aktivitas dengan berjualan makanan kebetulan ada teman kami istilahnya menjual makanan tempe bakso yang bener-bener rasanya Indonesia banget hmm. <laughs> dan itu cukup mengobati uh, ke, apa kerinduan teman-teman di sini kemudian juga banyak juga teman-teman kami yang produktif menulis buku tapi biasanya lebih banyak dari ini sih karena, karena dia lebih banyak mengurus tentang keluarga, jadi buku yang ditulis lebih ke arah parenting, kayak gitu. Nah, terus melahirkan di Austria, tenang, di sini juga semuanya di-cover asuransi. Untuk melahirkannya di-cover oleh asuransi, tetapi untuk kayak kontrol eh, yang bayar sendiri itu adalah USG. Karena USG itu kayak usia hanya empat bulan yang di cover jadi lima bulan berikutnya kita harus bayar sendiri tapi ada paketnya dan itu juga nggak terlalu mahal kemudian juga kayak ada tes tambahan itu memang harus bayar sendiri juga tapi untuk melahirkan semuanya ada e, gratis dan ada bidan yang misalnya nih gimana ya saya nggak bisa ngundang keluarga nih saya cuman kebetulan teman kami nih yang pengalaman di sini Uh, dia, beliau suaminya belum datang ketika melahirkan, hanya ada kak, beliau sendiri dan hanya kami teman-temannya kayak gitu. Nah, di sini juga nggak perlu khawatir nih karena ada bidan gratis yang akan selalu mendampingi si ibu itu sampai ibu itu secara psikologis siap menjalankan tugasnya ibu kayak gitu. Jadi di sini tuh dan itu bayarnya gratis, enggak nggak perlu pusing gitu untuk urusan finansial untuk ketika misalnya punya keluarga yang akan melahirkan di sini kayak gitu dan terus. Untuk sekolah nih misalnya ada teman-teman mungkin yang tertarik kuliah di sini dan oh gimana ya sekolah anak kayak gimana gitu kan Basically kalau anak di sini kebetulan yang kami tahu itu teman-teman anaknya masih kecil-kecil ya baru usia TK dan SD gitu. Oh Itu di sini gratis sampai pukul 12 siang itu gratis kayak gitu dan dapat kalau untuk TK nih Si sekolah ini nyediain juga snack, kayak buah, kayak roti, oat yang simple-simple lah di sini Di TK tidak dapat, kalau SD enggak, jadi harus anak itu harus bawa sarapan sendiri atau memang sudah sarapan di rumah Tapi mereka, ada, nah itu jam sampai jam 12 siang itu gratis Tapi misalnya nih, nggak bisa jemput karena mungkin pasangan ini ada les atau orang tuanya sibuk, gitu bisa nih baru bisa jemput jam 2, itu juga bisa tapi ada harus membayar sekitar 60 euro per bulannya, jadi ada biaya tambahannya. Terus misalnya ini sama-sama pasangannya atau bapaknya kuliah, ibunya kuliah, kemudian pasangannya yang lain ini uh, bekerja gitu kan, atau misalnya ya kerja kayak gitu dan baru bisa jemput sore, itu juga bisa. Tapi itu ada biayanya lagi, jadi sekitar 100 kalau di total 120 euro per bulannya. kayak gitu jadi, Tapi bisa gratis. Tapi bisa gratis, Nah bisa mendapatkan bisa mengajukan keringanan kepada pemerintah di sini. Dan kebetulan ada teman kami yang akhirnya gratis mengajukan keringanan kayak gitu. Dan di sini nggak ada uang pangkal, nggak ada uang apa, yaudah tinggal daftar sekolah mana. Oh iya kalau di sini itu juga anak eh, kalau di sini itu kan. Misalnya nih gimana nih anak saya ini belum bisa bahasa Jerman masih kecil nggak perlu khawatir karena di sini adalah kalau berdasarkan cerita teman saya guru di sini itu lebih mementingkan gini lebih baik si anak itu bisa ngobrol berbicara dulu dalam bahasa ibunya lancarkan dulu dalam bahasa ibunya kalau teman saya tuh bilangnya adalah lancar dalam bahasa ibu itu adalah ketika si anak ini tuh bisa bisa berbicara satu kalimat utuh dalam bahasa Indonesia mungkin kasusnya kalau di kita seperti bahasa Indonesia ya jadi dia bisa menyebutkan keinginannya dalam satu kalimat uh, utuh itu berarti si anak sudah siap ikut untuk dimasukkan ke TK kayak gitu. Dan guru pun di sini tidak akan ngepush eh uh, anak harus bisa kamu harus bisa ngomong gitu. Jadi mereka itu kayak anak tuh di TK tuh kayak main-main aja kayak gitu dan gurunya pelan-pelan mengajarkan bahasa ke mereka kayak gitu. Dan kalau SD itu juga enggak ada seleksinya kayak kita harus bisa calistung atau apa gitu. Enggak ada gitu kan. Uh, di sini enggak ada tapi di sini tuh, um, stres. dan misalnya nggak ada sekolah favorit juga di sini, karena setiap Zonasi. sekolah itu memang sudah kualitasnya sama. Mm -hmm. gitu Jadi dimanapun bisa kayak gitu. Ya. Dan ada zonasinya. Juga. Ada zonasinya ada berdasarkan <laughs> distriknya, kita tinggal masing-masing. Yep. Ya, ya mungkin itu kalau misalnya uh, peng dari manajemen keluarga yang bisa kami sampaikan, Iya mungkin iya uh, itu ya jadi hmm. karena amanahnya nih kita diminta menyampaikan dua hal tadi studi di Austria kemudian dan apa namanya tentang manajemen keluarga ya hmm. jadi mungkin manajemen keluarganya juga secara umum juga karena kami berdua masih simple ya <laughs> jadi tidak terlalu banyak hal yang uh, apa namanya direpotkan maksudnya hmm. hanya hanya kami berdua saja gitu eh uh, terima kasih mungkin uh, dari kami mungkin uh, apakah kami kembalikan ke mas Ripto dulu ya atau langsung jawab pertanyaan di chat ya? Terima kasih Mas Guntur dan Mbak Ica. Bapak-Ibu peserta, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Masih bisa? Halo Bapak-Ibu. Bisa? Ya. Iya. Saya masih bisa. Satu, terima ya. kasih. Saya takutnya suara saya tiba-tiba putus.